Ini ada momen Cidukan, masih belum bisa move on banget ya Dengan Mama Special Duda Lesti Yang lagi pakai jaket Papa Bilar ini Masya Allah, begitu romantis Begitu bahagianya warga Konoha Ketika melihat kekiutan dari Lesti dan Rizky Bilar Hingga wartawan pun bersahabat ya Tentunya mengerumuni Leslar pakai jaket aja dikerumuin oleh wartawan Ini keren banget bersahabat Apalagi kita lihat juga selanjutnya Papa B naik motor Wow, makin keren, makin kece Dan mudah-mudahan bersama selalu sehat untuk Papa B dan Bunda Lesti mudah-mudahan selalu bahagia Dan apapun segala urusan selalu dimudahkan, amin Kemudian juga persahabat kita lihat ada informasi penting dari MRB Clothing Line Persahabat ya perhatikan di kalimat yang diunggah Si beruang besar dan kecil keluarga cemana Kapan di shopee Hari ini besok gak pakai lama gas terus Wow ini kejutan persahabat ya Untuk warga Konoha jangan sampai lengah Jangan sampai ketinggalan Karena bisa saja hari ini launching produk MRB Clothing Line Ditunggu banget ya untuk produknya Mudah-mudahan warga Konoha kebagian semua untuk produk MRB Clothing Line Berikutnya juga persahabat, perhatikan ini ada momen juga saat Papa Bi Bunda Lesti dikerumunin oleh wartawan Mas Wawan pada ngumpul, persahabat dia hanya menyaksikan Lesti yang pakaiin jaket Papa B Ini sungguh luar biasa Warga Konoha pun persahabat, yang ngakak banget melihat Mas Wawan Berkerumun di depan Lesti dan Rizky Billari. Ini membuktikan bahwa media memang masih butuh dengan Leslar Kita lihat juga di kolom komentar begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Nayahu Lima Disitu mengatakan lebih bucing dari Leslovers Wawan sebenar tapi malu-malu tapi mengakui fakta yang sebenarnya Wow, Ada juga bersama tanggapan dari akun Hani Bundanya Hanan kalau aku paling bengek tuh pas Bang Bi kasih kuis ke Wawan Gossip Ceria dapet cepek karena ada yang kasih tahu jawabannya di kolom komentar Kedua kalinya ada yang kasih tahu jawaban menyesatkan Tempel emot ketawa nih bersahabat Ada juga tanggapan dari Erma Pujia di situ mengatakan Aku juga ikut ngakak katanya usah gak boleh ditampilkan di semua media masa Tapi Wawannya masih ngubur-ngubur mereka berdua Untuk apa hayo? Kalau bukan untuk media Masa siapa yang tahu jawabannya Wow Tentunya persahabat Leslar masih dibutuhkan oleh para media Kita lihat juga persahabatnya Untuk berikutnya juga di sini. Ini ada cedukan dari Cici Mary Cici Mary ini juga persahabatnya heran banget Dan bingung Mau ke toilet aja Leslar diikuti Masya Allah Berkah Berkah untuk Leslar Dan tentunya berkah juga Kepada Cici Mary Yang ikut terkenal juga Masya Allah banget ya Mudah-mudahan pokoknya Leslar Selalu bisa membawa berkah Untuk banyak orang Kita lihat persahabat selanjutnya Ada sebuah kabar Dari tentunya persahabat Matamata.com Rizky Bilar pakai kaos oblong Seharga 15 juta Netizen sewot Istimewanya apa sih? Kita lihat beberapa tanggapan dari para fans Dari Winduri di situ mengatakan Istimewanya bagi orang yang pakai itu Nyaman, adem, gak panas Terus pakai duit sendiri Karena harga membawa kualitas Netizen sewot karena belum mampu Kayak dia simpel Ngakak wae bacanya tuh persahabat. Ada juga tanggapan dari akun Atar Mimi Handayani Istimewanya Bapak B mampu beli Dan netizen kepanasan tuh persahabat. Memang betul sekali ya estimewanya Dalam baju tersebut dipakainya Adam Karena kualitas juga itu sangat berarti Mudah-mudahan persahabat Leslar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat kita simak nih Ramai di TransTV TV. B, Bunda Lesika Jiora Tentunya menjadi pemberitaan Kali ini persahabat di televisi Di acara Insert Rizky Bilar, Pak Sahabat, ini menyampaikan sebuah kalimat. Kita besar berdua, bukan karena salah satu. Ini kata-kata yang membuat bangga warga Konoha. Leslar, itu besar karena bersatu. Karena Les dan Lar, bukan hanya salah satu. Kita lihat juga, Pak Sahabat. Di. Begitu banyak respon dan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Sugianto. Nah, pan mantap kata-katanya Besar karena bersatu, bukan salah satu Ingatlah salah force besar karena bersatu, bukan individu Tuh, betul sekali persahabat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 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.